memberikan kabar baik, kabar bahagia dan kabar terbaru seputar Leslor tentunya baiklah para sahabat Leslor dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini sebuah kabar terbaru dari Papa Bilar kita lihat para ya di laman akun Instagram Papa Bilar ini mengunggah foto momen ketika di acara Live persahabat ya di Fretich Corp Tempatnya Rudy Salim Ini acara akuisisi Leslar Entertainment Alhamdulillah persahabat yang berjalan dengan lancar Kita bangga Alhamdulillah Mudah-mudahan Leslar Metal Force Terus berkembang Leslar Entertainment juga Terus sukses Dan jaya selalu Amin Kita lihat persahabat di postingan Papa Bilar ini Ada kalimat panjang yang dituliskan oleh Papa Bilar simak kalimatnya, Berawal beberapa bulan ketika kami baru bertemu entah kenapa saya punya pikiran Bahwa nama Leslar ini adalah nama spesial yang nantinya akan menjadi sesuatu yang besar Lantas saya pun buru-buru menghaki nama Leslar saat itu dengan tujuan Jika sewaktu-waktu saya menikah dengan Lesti, kami bisa membangun sebuah usaha dengan menggunakan nama tersebut dan tak lama setelah menikah, saya pun mengajak Lesti yang sudah menjadi istri saya untuk mendirikan sebuah digital company yang bernama Leslar Entertainment yang dinaungi oleh sebuah PT yang tetap ada, kata Leslar di dalamnya. Memang, Leslar adalah sebuah karunia yang nyata buat saya. Belum kenal setahun setelah resmi berdiri Alhamdulillah, Perusahaan yang kami dirikan bersama ini baru saja mendapat kepercayaan oleh Prestige Motorcars untuk berinvestasi dengan mengambil sebagian kecil saham kami. Harapannya dengan bergabungnya Prestige di LN bisa membuat LN semakin meningkat dan mampu mengembangkan berbagai lini bisnis lainnya dan tentu saja memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Bismillah Itulah kalimat panjang yang dituliskan oleh Papa Bilar Kita makin bangga banget mengidolakan Lesti dan Bilar Alhamdulillah persahabat ya Berkat kerja keras Mudah-mudahan hasilnya juga memuaskan Kita doakan sebagai fans sejati harus mensupport yang terbaik Apapun yang dilakukan oleh idola kesayangan kita untuk berikutnya juga persahabat ada kabar spesial yang kita dapatkan dari akun Instagram Jihan. Jihan ini mengunggah sebuah postingan foto bareng Bunda Lesti ketika di acara annual song 2022 Heaven Lights. Kita juga salvok dengan kalimat nih yang dituliskan lewat kalimat caption oleh Jihan. Kalimatnya Lesti Kejora, cocok jadi anak mama jihan, si anak baik, lemah lembut, sopan banget. Masya Allah senang sekali bisa mengajak Lesti di Heaven Likes Annual Show 2022. Wow, Masya Allah banget ya. Ini salah satu pembuktian lagi bahwa Bunda Lesti adalah anak baik. Sopan, ramah, etitus selalu menjadi nomor satu, itulah orang-orang. Yang tentunya menilai secara langsung saat melihat Buda Lesti dan ya, Kita patut bangga dan patut bahagia Berikutnya, persahabat sahabat, kita lihat juga Ada momen unggahan spesial dari Kak Marjin, dari calon Besan ya. Masya Allah, kita lihat nih mengunggah postingan foto bareng Buda Lesti Dan kita juga salpun dengan kalimat yang diposting OMG, ternyata pas di aku Kita ada foto berdua dong Baru ketemu Lesti Kejora Wow, Masya Allah banget ya Happy kembali nih saat calon besan mengunggah foto bersama Bunda Lesti Masya Allah, Alhamdulillah Banyak sekali orang-orang baik yang selalu sayang dengan tulus kepada idola kesayangan kita Dan berikutnya, persahabat perhatikan juga kita lihat nih, Ugan terbaru, Masya Allah banget, ternyata Leslar malam hari ini. Ini mentraktir tim seluruh persahabat ya. Kru juga, Masya Allah. Ini kita salpuk dengan kalimat nih. Terima kasih Pak Bos, Rizky Bilar, dan Bu Bos, Lesti Kejorak. Atas traktirannya diajak nonton bioskop setim. Semoga lancar rezekinya Masya Allah banget ya, satu tim katanya tuh semuanya. Tanpa terkecuali diajak oleh Papa Bilar dan Bunda Lesti Untuk nonton bioskop bareng Masya Allah banget ya Alhamdulillah Semoga saja rezekinya selalu lancar dan selalu dipermudah apapun yang dilakukan oleh idola kesayangan kita Semakin bangga kembali nih saat melihat postingan ini persahabat ya Dan kita lihat juga ada bunga terbaru dari Lintar Kita lihat tuh bos kecil BBL selalu ikut kemanapun bunda dan bapak pergi Masya Allah dijagain ya oleh Enin Dan tim yang selalu setia ada Lintar Ada teknovi ada Bang Boril yang selalu setia pokoknya nih Selalu bersama Leslar Kita bangga Alhamdulillah Banyak sekali yang sayang Kepada idola kesayangan kita Di postingan ini pun bersama tentunya banyak sekali tanggapan Komentar yang diberikan Ada komentar dari Ternofi mengatakan Minggu malam kami katanya tuh Masya Allah tim semua Lagi jalan-jalan bareng ya Bersama Pak Bos dan Bu Bos Dan kita lihat juga ada komentar Dari Pak Ferry mengatakan Terbaik Wow, Masya Allah banget ya Kita patut bangga dan bahagia nih Alhamdulillah, vitamin bahagia kita dapatkan di malam hari ini Semoga saja, idola kesenangan kita selalu diberikan kesehatan Dan bangunin juga akan mengingatkan kalian untuk semuanya warga Konoha Yang belum nonton di channel Youtubenya Leser Entertainment Karena sudah di Alf vlog terbaru Ini gerobak bakmi ada di showroom prestige Tuh persahabat ya Ini luar biasa nih, keseruan Pasti kalian tentunya ini bahagia banget melihat vlog ini Yang belum nonton silahkan mampir Cus langsung ke channel youtube Leslar Entertainment sekarang juga Kita masih menunggu cidukan vitamin terbaru Yang tentu kita tunggu-tunggu dari Bunda Leslie dan Papa Bilar Semoga saja ada kabar baik dan kabar yang kita dapatkan di malam hari ini Jangan kemana-mana Tetap stay tune dan pantengin channel ini terus Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat selanjutnya Bagaimana tanggapan kalian sahabat mengenai informasi tersebut silahkan berkomentar peng mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh